untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kembali dibuat bangga dengan fanbase yang sangat luar biasa l 2 ID yang selalu menebar kebaikan kali ini para sahabat ya program donasi yang lagi dilaksanakan oleh L2W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 pangkaran Brandon, bantuan distribusikan oleh member Lesti Billard Journey Alhamdulillah semoga menjadi berkah informasi donasi kepada kaum duafa dan anak yatim dapat dicek di bio L2W atau bisa DM ke L2W.id langsung Masya Allah tanya tia. Alhamdulillah Berkah barokah selalu untuk yang berdonasi kita bangga Punya fanbase yang sangat menginspirasi Bukan hanya idola yang sangat luar biasa Fanbase Leslar pun sangat luar biasa Kemudian bersabar dia ya, kita juga mendapatkan info bahagia Karena malam hari ini bakal ada Lesti kembali di acara Dangdut Akademi 5 Masya Allah. Bunda Lesti dengan tingkah lucunya Dengan kehebohannya Masya Allah banget Yang membuat kita semakin kagum dan semakin bangga Mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan untuk idola kesayangan kita satu ini. Wow, jangan sampai lupa ya saksikan kehebohan nanti malam. Ada Bunda Lesi Kejora di acara Dangdut Academy 5 Audition. Info ini pun kita dapatkan juga dari akun Lenslatsi Comic. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Jangan lupa nanti malam masih ada Bunda di Indosiar nonton kebengekan Bunda ya katanya tuh. Kebengekan Bunda yang selalu membuat kita ketawanya kebahagiaan. bahagia yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik untuk idola kita kemudian tersebut bangun juga akan menginfokan voting sementara di aplikasi Juk sebenarnya masih berada di posisi nomor 3 dengan perolehan votingnya 8 juta dan nomor 2 ada Veteran Betranpeto votingnya 10,8 juta mudah-mudahan ya untuk Lesti bisa di posisi pertama semangat terus untuk warga Kono ayo sama-sama tentunya jangan kendor tetap kompak dan tetap solid berikutnya juga persahabat akan menginfokan polling sementara Kavul Media of Dions 2022 Leslar, Lesti Bilar masih berada di posisi nomor 2 dengan perolehan voting 262.485 votes Sedangkan di posisi pertama masih pasangan Rangga azop dan haiko van der Vecken. Dengan perolehan votingnya 265.835 votes Tetap semangat juga untuk voting di couple Media of the Years 2022 Karena ini kejutan juga untuk warga Konoha bila mana memenangkan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 kita masih menunggu kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Dan kabar baik seputar Leslar love tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh